Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Pijat Terapi Mas Yanto Kali ini saya akan memberikan tutorial Pijat paha depan Yang biasanya Digunakan untuk Kasus-kasus tertentu Untuk turun buruk Terus untuk Penyakit-penyakit yang Kadang-kadang ada spasme di paha depan juga bisa Tapi banyakkan dia, kita nih Untuk naikin perut juga bisa nah Seperti ini pertama kita olesin dengan minyak masas dulu, nah, jadi nanti sekalian kita cek nih nanti ada masalah enggak. Ah, biasa kita evaporas dulu, oke? Okay. Oke okay, Oh, dia orang. Berarti masalah. Yang Hmm. Ya, dorong. Ya. Maksudnya. Jadi ini perutnya ada turun Tuh, tadi kita pak nah, Berarti dia perutnya ada turun ini relax Dorong Hmm E eh uh. katulin uh. Sudah, tanda git. Ya, ya ini masuk ke sini. ini lagi. Hmm, seperti ini ya, yeah. okay. hmm. seperti ini ya, yeah. dorong. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Oke, hai, Tutorial Pijat hai, Tutorial hai, hai, depan dari hai,